Halo menemani para slot tertentu saja di channel kesayangan Barbar e eh, hari ini seperti biasa kita akan barbar -bar ya guys ya makin banyak yang bingung kenapa harus barbar -bar. jawabannya simpel cowok karena kita nggak tahu kapan dapat skater logikanya rungkat adalah kepastian jadi kenapa kita harus barbar -bar, guys karena barbar -bar itu kita tidak tahu dapat skater gimana di mana dan kapan waktunya jadi karena rungkat adalah sebuah kepastian. Kenapa kita nggak barbar aja, guys? Karena ketika kita lagi nggak tahu daging gacor tuh, pem rusak udah dia itu, guys. Ya, mari kita barbar -bar etron.